Mundur, mundur, mundur. Mundur, mundur awas kena mobil. Perumahan Bumi Mangli Permai, BMP di Kecamatan Kaliwates jember terendam banjir akibat luapan Sungai Semangir. Tingginya genangan dan derasnya arus air membuat mobil yang diparkir hanyut. Bukan hanya motor, mobil juga terbawa banjir. Arusnya deras ucapita warga setempat kepada Detikom Minggu 9 Januari 2022. Warga pun harus bau membawa untuk menyelamatkan mobil yang hanyut terbawa arus. Dengan mengandalkan tali seadanya mereka berusaha menarik mobil yang hanyut terbawa derasnya arus air. Untung tadi ada mobil yang hanyut menabrak pagar, jadi tidak sampai terbawa air, ucap warga lainnya. Selain mobil, banjir juga menghanyutkan motor. Banjir juga menghanyutkan barang-barang milik warga. Bukan hanya di perumahan BMP saja. Namun sejumlah daerah di Mangi, Kaliwates-Jember juga banjir karena luapan sungai yang tidak bisa menampung debit air yang tinggi. Air masuk hingga ke rumah dan merendam jalan. Sekretaris BPB di Jember Heru Widago mengatakan banjir terjadi karena hujan yang terjadi terus-menerus sejak siang hingga sore. Titik banjir bukan hanya terjadi di perumahan BMP Kaliwates. Ada beberapa titik termasuk juga di Kecamatan Panti, kita juga mendapat info ada longsor, ini petugas masih cek ke lokasi, kata Heru.